Masih sudah ini sih pertama iklan dosis dari kamar. Siapa namanya itu? Oh, Ortho Maheng. Iya. Sudah disuntik? Belum disuntik. <laughs> Sudah kan disuntik? Sudah. Disuntik kan? Belum. <laughs> Ambil muhanya jadi gitu. Mana Rubi? Eh, ini nih. Le le le le le. Oke, benar Ah, Iya agak dengan sehat aja, nah cuma belum mau makan dikisahnya ini, belum makan dia, boleh nggak dipaksa, maaf tapi, apa tuh? <tuh. <tuh tahap kedua nanti tanggal 20 bulan 1 satu nah Lokasinya belum tahu lah. Insyaallah maupun ya. ada hmm, di kamar pion lah. Nah, <laughs> nah sapuannya nahan. Gambar pion di HP. <laughs> yang <tuk> namanya Austria siapa yang sini hari ini bantuan Nggak <laughs> lihat ini vaksin di Nah, abdullah Yang suntik, ahang ya. atau tinggalin nah vaksin pertama aja Masyaallah lu luar aja enggak apa-apa. Ini si gue. Jadi hmm. di cap sih sama? Selong. di Sudah tadi, tadi tadi pertama sudah pertama tadi kartu penting pakai kartu Pak Jale, nah, vaksin pertama aja. Kedua, dan menir sini